Seperti diketahui, kiamat sendiri merupakan peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Tidak ada satu makhluk yang akan tersisa di muka bumi ini semuanya tentu akan binasa karena dahsyatnya kiamat yang menghancurkan segala isi dunia. Kiamat pasti terjadi, seluruh makhluk pasti mati, alam semesta hilang, dan makhluk yang paling terakhir dibunuh oleh Allah adalah iblis. Ustadz Zulkifli menyebutkan bahwa pada saat kiamat seluruh makhluk dan malaikat telah dimatikan dan yang tersisa hanya malaikat maut dan iblis saja. Pada saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat pencabut nyawa, iblis akan melolong kesakitan dan sakaratul maut iblis kata Rasulullah akan menggemas sampai ke arsi Allah. Kematian iblis adalah akhir dari keberadaan makhluk yang ada dan sisa satu lagi yaitu malaikat maut pun yang akan dimatikan oleh Allah, ungkap Ustadz Zulkifli. Kemudian Ustadz Zulkifli menyebutkan selama 40 hari kata Rasulullah biarkan alam semesta sunyi dan sepi. Kemudian, dengan kun Fayakun Allah ciptakan lagi semuanya, tetapi sudah berbeda dengan sebelumnya.